Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillah wa Sholawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabat sahabatnya, tabiin dan pengikutnya di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berjumpa kembali, kita berjumpa kembali sebuah informasi yang insyaallah bermanfaat buat antum semua. Kurang lebih dua. Tayangan dari dua channel youtube tentunya akan menambah wawasan buat kita terkait dengan dunia karir ya ya teman-teman ya Allah melihat ya, kan insya Allah kita coba bahas terkait dengan dunia teknik ya e, video pertama kita coba tampilkan tujuh rekomendasi jurusan teknik ya yang mungkin diantara Anda semua minat berkiprah dalam dunia teknik ya Insya Allah nanti ketika lulus uh, dari SMA ini Anda semua bisa mencari 7 jurusan teknik ini yang mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda semua Kali ini ada informasi penting yakni apa aja sih jurusan bidang teknik yang memiliki prospek kerja yang menjanjikan. Yuk simak di posisi ketujuh ada teknik industri. Berbeda dengan teknik mesin, di teknik industri kamu nggak hanya akan belajar mengenai seluk-beluk sebuah mesin manufaktur, kamu juga akan mempelajari sistem manajemen sebuah industri. Karena itu, prospek kerja di jurusan ini pun sangat luas, mulai dari industri kecil hingga industri besar. Kamu bisa bekerja di divisi spesialisasi teknik industri, divisi produksi, divisi engineering, divisi perencanaan biaya, hingga HRD. Selanjutnya ada teknik sipil. Teknik sipil merupakan jurusan teknik yang sangat lekat dengan infrastruktur. Di jurusan ini, kamu akan mempelajari proses merancang, membangun, dan merenovasi gedung serta infrastruktur lainnya. Jurusan ini punya peran penting dalam perkembangan suatu negara, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Lulusan dari teknik sipil bisa bekerja di berbagai perusahaan properti, konstruksi, atau pengembang. Kamu juga bisa bekerja di instansi pemerintah seperti Badan Perencanaan Nasional atau BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, dan BUMN lain di bidang konstruksi. Di posisi kelima ada teknik kimia. Jurusan ini mempelajari tentang proses dan cara mengubah bahan baku mentah dan bahan kimia menjadi sebuah produk yang bernilai secara komersial dengan memanfaatkan proses-proses kimia. Prospek kerja dari lulusannya pun sangat luas. Kamu bisa bekerja di industri kimia, perminyakan, farmasi hingga menjadi konsultan. Posisi keempat, teknik perminyakan. Di jurusan ini kamu akan mempelajari tentang penambangan fluida yaitu berupa minyak bumi, gas alam dan panas bumi. Kamu akan belajar tentang eksplorasi, eksploitasi dan cara pengolahan minyak. Sebagai mahasiswa teknik perminyakan, kamu juga dituntut untuk inovatif dalam menentukan teknik yang lebih efisien dalam menghasilkan energi dan tingkat emisi rendah. Prospek kerja dari jurusan ini terkenal sangat menjanjikan, karena sumber daya minyak termasuk salah satu sumber daya yang paling bernilai. Kamu bisa berkarir di perusahaan sektor migas nasional hingga internasional seperti Pertamina, Chevron, Total, Shell, dan masih banyak lagi. Di posisi ketiga ada teknik informatika, siapa sih yang tidak tahu jurusan satu ini? Ya, jurusan ini mempelajari dan menerapkan prinsip-prinsip ilmu komputer dan analisa matematis untuk desain, pengembangan, pengujian dan evaluasi perangkat lunak, sistem operasi, dan kerja komputer. Untuk menguasai teknik informatika, paling tidak kamu memahami logika dan matematika. Lulusan teknik informatika memiliki prospek kerja yang luas dan bervariasi. Misalnya, sebagai software engineer dan developer atau pengembang perangkat lunak, analis, konsultan, ahli jaringan, keamanan sistem, dan masih banyak lainnya. Posisi kedua ada teknik elektro. Jurusan teknik elektro mempelajari sifat-sifat elektron yang kita kenal sebagai listrik. Nah, sebagai mahasiswa teknik elektro, kamu akan belajar aplikasi dan pemanfaatan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Jurusan ini pun dipecah ke dalam beberapa konsentrasi dan memiliki cakupan yang sangat luas. Prospek kerja di bidang teknik elektro pun cukup luas, mulai dari teknisi telekomunikasi, teknisi radar, sonar, navigasi, hingga robotik. Di posisi teratas ada teknik mesin. Hampir semua hal saat ini menggunakan mesin untuk efisiensi. Atau juga untuk memaksimalkan produksi. Untuk kamu yang suka dengan hal-hal yang berhubungan dengan mesin, kamu bisa memilih jurusan teknik mesin. Di jurusan ini, kamu akan mempelajari prinsip-prinsip fisika yang akan diimplementasikan pada analisis desain, manufaktur, dan pemeliharaan mesin. Lulusan dari prodi ini akan sangat dibutuhkan di berbagai macam industri, mulai dari manufaktur, teknologi, otomotif pertambangan, dan sebagainya. Nah, itu tadi beberapa prospek kerja bidang teknik yang bisa kamu pelajari dan kamu pertimbangkan jika ingin terjun ke dunia teknik. Keren-keren bukan? Terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kamu ya. Wawancara ya. bagaimana kiprah beliau atau tugas beliau dalam sebuah perusahaan itu, kemudian seperti apa, sebesar apa gajinya, Tunjangannya bagaimana ya. Termasuk resiko yang dihadapi Sebagai seorang teknisi Kita sama-sama saksikan Saya pengalaman tugas teknisi mekanik di pabrik industri Bisa perkenalkan diri dulu mas Nama saya Samidi Umur 40 tahun Profesi saya sebagai teknisi mekanik sekarang bekerja mana mas? Saya bekerja di salah satu perusahaan otomotif di Jawa Barat di Kabupaten Karawang. Bisa dijelaskan dengan detail apa tugas teknisi mekanik? Sebagai teknisi mekanik tugas saya setelah masuk pabrik pertama saya melakukan senam pagi yang kedua saya melakukan briefing bersama rekan-rekan kerja satu tim Dari briefing ini kita menyampaikan segala informasi dan komunikasi baik dari SIP sebelumnya dan SIP sesudahnya kita bertukar informasi tentang mesin produksi dari segi mekanikal setelah kita melakukan briefing kita melakukan pembagian job ataupun pembagian tugas berdasarkan jabatan maupun PIC mesin setelah pembagian tugas terus apalagi mas? setelah kita melakukan pembagian tugas berdasarkan e, mesin, kemudian kita e, melakukan pengecekan terhadap mesin produksi dari segi mekanikal seperti dari segi kerusakan atau kita memfollow up atau menindaklanjutin informasi dari shift sebelumnya tentang troubleshooting yang terjadi di mesin kita. Selain itu, kita juga melakukan uh, pengecekan terhadap mesin produksi dari segi abnormal alpo, ataupun kerusakan-kerusakan yang berhubungan dengan mekanikal. Teknisi mekanik itu punya atasan nggak sih? Untuk teknisi mekanik uh, dipimpin oleh section head atau biasa disebut dengan supervisor. Jadi kita uh, bertanggung jawab kepada supervisor kita membuat laporan ataupun menyampaikan laporan tentang penemuan kita di mesin produksi tersebut kepada Supervisor selain itu juga kita mempunyai backup laporan secara tertulis rekap ya di, di komputer maupun secara manual di buku tertulis Kalau teknisi mekanik saat bekerja apa ya mas? sebagai teknisi mekanik Kendala di lapangan eh, potensi bahaya ya karena kita selaku mekanik selalu berhubungan dengan eh, onderdil-onderdil maupun komponen-komponen mesin produksi yang besar-besar sehingga ada potensi bahaya di saat kita bekerja besar sehingga ada potensi bahaya di saat kita bekerja dengan tidak hati-hati. Jadi kendala kita bekerja di lapangan adalah potensi bahaya yang sangat besar. Bagaimana kalau seorang teknisi mekanik tidak bisa memperbaiki mesin produksi? Untuk dari skill memperbaiki mesin selaku teknisi mekanik karena kita e, sebuah tim ya misalnya kita menemukan suatu kesusahan atau kesulitan dalam memperbaiki mesin tersebut kita punya atasan sehingga saat kita e, ter, terbentur dengan e, solusi yang tidak menem, e, yang tidak tepat kita informasikan kepada pimpinan, sehingga pimpinan tersebut akan memutuskan solusi yang seperti apa untuk memperbaiki mesin tersebut. Andaikan pimpinan kita tidak menemukan juga, beliau juga akan menginformasikan kepada pimpinan teratasnya. Teknisi mekanik bisa ikut pelatihan ke luar negeri enggak, Mas? Untuk teknisi mekanik, dengan mempunyai skill yang tinggi, ada kesempatan ya, karena perusahaan kita merupakan suatu grup sehingga di saat kita mempunyai skill yang mumpuni kita mempunyai kesempatan untuk uh, study banding dengan perusahaan di luar negeri Tunjangan yang didapat sebagai teknik mekanik, apa saja mas? Tunjangan sebagai teknis mekanik yaitu tunjangan hadir, tunjangan transportasi Tunjangan makan, Terus tunjangan jabatan Tunjangan perumahan Kalau bonus dan THR dapat nggak mas? Untuk bonus atau THR Tunjangan hari raya selaku teknisi mekanik Selalu mendapatkan setiap tahun Kalau gaji rata-ratanya berapa mas? Teknisi mekanik mempunyai gaji Berdasarkan UMR per kabupaten itu sendiri ya. jadi rata-rata plus lemburan sekitar 10 17 juta. Ada tips untuk para calon teknisi mekanik nggak mas? Untuk tips-tips menjadi teknisi mekanik, yang pertama adalah kita harus menyiapkan skill ya skill bahwa kita suka bongkar pasang onderdil uh, dari segi mekanikal. Kemudian kita harus uh, jeli dan teliti melihat kondisi mesin dari segi troubleshooting. Selain itu juga kita harus uh, suka dengan area kerja yang bersih. Kalau kualifikasi seorang teknik mekanik apa, Mas? Untuk menjadi seorang teknisi mekanik, itu syaratnya untuk STM bisa yang masuk, terutama jurusan otomotif maupun jurusan mesin. Kalau ijazahnya S 1 bagaimana mas? Untuk melamar yang menggunakan ijazah Sarjana satu bisa masuk ke mekanik teknisi. Namun untuk posisi jabatannya kemungkinan lebih tinggi di atas supervisor bisa supervisor atau nggak bisa staff atau enggak bisa asisten manager. Kalau resiko menjadi teknisi mekanik apa saja mas? Sebagai teknisi mekanik. Kita harus siap ya, bekerja di area yang banyak potensi bahayanya, area yang memang benar-benar kotor, karena memang kita sebagai teknisi mekanik selalu bergelut dan bertemu dengan kondisi mesin produksi. Mesin produksi itu kemungkinan kotor dan berat itu pasti. Jadi sebelum melamar menjadi teknisi mekanik, kita harus siap mental dan dari skill. Baik, itu mungkin yang bisa disampaikan. Mudah Mudahan ada manfaatnya. Kedua video tadi, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua dan menambah wawasan kita dalam dunia uh, karir ya. Insya Allah Anda semua akan lebih jelas melangkah kemana. Dan tentunya kita harus berpikir, skill yang kita miliki menunjang atau tidak dengan karir yang akan kita peluti nanti. Terima kasih, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.